Buk gedebuk, raungan guntur rendah dan dalam bergema di dalam burning sky cauldron. Lingkaran perak cerah dan gemerlap dipancarkan dalam riak melingkar. Mereka menyerupai ombak dan tampak sangat cemerlang. Tubuh Zulfi secara bertahap memudar saat dia berdiri di dalam lingkaran cahaya. Namun, inti petir besar 10 kaki perlahan terbentuk saat tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan secara samar-samar. Teman muda, terima hadiah terakhir aku. Haha, <laughs> terima kasih sudah membebaskan aku. Sosok memudar Zuo Fei tersenyum menatap Lindong. Matanya dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Dia sadar bahwa dia akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini saat tubuhnya menghilang. Tetua, istirahatlah dengan tenang. Lindong dengan hormat membungkuk ke arah Zuo Fei karena seseorang dari generasi muda seharusnya. Meskipun dia hanya mengenal Zuofei untuk waktu yang sangat singkat, gaya riang dan ramah tamah di mana yang terakhir menghadapi kematian, memang layak dihargai. Teman muda, jika kamu bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kamu harusnya bisa mengendalikan dunia petir. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan simbol ancestral thunderbolt, kamu harus mendapatkan set kunci yang lengkap. Petik 2 Suara serak Fei diam-diam terdengar saat tubuhnya hampir sepenuhnya menghilang dalam cahaya petir. Aku mengerti, Lindong mengangguk dengan lembut. Dia melihat tubuh Fei saat dia menghilang dan merasa kehilangan. Namun, dia dengan cepat menguatkan perhatiannya. Orang mati telah meninggalkan dunia. Namun ia masih hidup dan harus hidup dengan benar. Itu karena masih ada hal-hal yang harus dia lindungi. Untuk melindungi hal-hal itu. Dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Insiden di kota iblis unik memungkinkan Lindung mengerti betapa tidak berdayanya dia. Dia tidak ingin kejadian serupa terjadi lagi. Perasaan diburu seperti seorang gelandangan tunawisma benar-benar mengerikan. Uff, Lindung menghirup udara dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi dalam hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke inti petir yang dipenuhi dengan cahaya petir di depannya. Ukuran inti petir ini setidaknya lebih dari selusin kali lebih besar dibandingkan dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan ekspresi Lindong berubah. Ini memang layak inti petir yang diaglomerasi oleh ahli tahap kematian mendalam. Lindong menghela nafas. Tubuh Zulfi telah disempurnakan selama ribuan tahun di bagian terdalam dari danau petir. Setiap otot dan kulit di tubuhnya kemungkinan bergabung sepenuhnya dengan energi penerangan. Sekarang tubuhnya telah benar-benar tereduksi menjadi inti petir. Kekuatan petir itu kemungkinan cukup menakutkan. Mari kita coba dulu dan lihat seberapa banyak aku bisa menyerap. Mata lindung terasa panas saat dia menatap inti petir. Dia segera duduk di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum simbol leluhur melahap berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu, lubang hitam diputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap tergagap. Bang, raungan guntur rendah dan dalam dikeluarkan dari dalam inti petir setelah tampaknya merasakan kehancuran kekuatan melahap. Tampaknya ada kekuatan penentang yang samar-samar dipancarkan. Inti petir ini jelas bahkan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain dan itu sebenarnya mampu melakukan perlawanan. Ketika tahu bahwa itu akan dimakan. Namun, Perlawanannya jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. The Devoring Ancestral Simbol meningkatkan kecepatan rotasinya. Setelah itu, tingkat di mana kekuatan melahap melonjak juga tumbuh. Bas-bas, inti petir bergetar kuat di hadapan daya Devoring yang semakin kuat dan sombong ini. Segera setelah itu, banyak kilatan cahaya terang berubah menjadi sinar yang cemerlang yang lepas dan mengalir terus-menerus ke arah lubang hitam. Mereti Percikan petir terkekeh di dalam lubang hitam dan ada guntur yang samar-samar dipancarkan. Namun, kekuatan pencahayaan yang liar dan kejam ini jelas tidak berdaya dalam menghadapi simbol leluhur melahap, yang dapat melahap semua yang ada di dunia ini. Lubang hitam itu menempel di kepala lindong. Tiba-tiba, itu berhenti. Cahaya kilat bersiul keluar dari itu dan langsung melilit lindong, yang duduk di bawah. Cahaya petir mengandung energi petir yang sangat murni. Selain itu, energi petir jenis ini sudah dijinakkan oleh kekuatan pemangsa setelah melewati simbol ancestral leluhur. Oleh karena itu, itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Lindong. Oleh karena itu, Lindong mampu menyerap energi petir murni jenis ini tanpa rasa takut. Senyum naik di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya sementara tangannya membentuk segel pelatihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya dan dia seperti binatang buas tak berdasar besar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Bang-bang, tubuh Lindung gemetar kuat setelah energi petir yang megah ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun, hanya Lindung yang bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah raungan guntur eksplosif, gelombang energi petir murni mulai bergabung dengan anggota tubuhnya. Meridian dan tulangnya Energi petir murni ini menyebabkan tubuhnya merasa mati rasa Di wajah mati rasa ini Sel-sel, tulang, otot-otot di dalam tubuhnya mengeluarkan seruan serakah Mereka bisa merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan ini Mereka akan tumbuh semakin kuat Lampu hijau tersebar di seluruh tubuh Lindong. Green Heaven materialis Dragon Skill juga mendeteksi manfaat dari energi petir dan itu benar-benar mulai beredar dengan sendirinya. Lampu hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato lampu naga hijau mulai terbentuk pada tingkat yang mengejutkan. Kembali di caotik tower, tubuh fisik Lindung sudah mencapai tahap tertentu. Namun... Jelas bahwa saat ini dia akan menembus batas ini. Bang-bang, suara gemuruh guntur menyebar dalam gelombang seperti mode di dalam burning sky cauldron. Lindong diam-diam duduk di bawah lubang hitam. Pada saat ini, simbol leluhur yang memangsa dan inti petir jelas telah membentuk setengah siklus dengan Lindong. Simbol leluhur yang memangsa akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu, itu akan terus-menerus menuangkannya ke tubuh Lindong. Memungkinkan meridian dan tulang di dalam tubuh lindung menyerapnya dengan sempurna. Lampu hijau di atas tubuh lindung tumbuh lebih padat dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah penyerapan yang terus-menerus ini. Tato cahaya naga hijau di tubuhnya juga menjadi semakin cemerlang. Namun, sepertinya terlepas dari berapa banyak lindung diserap. Ukuran inti petir di depannya tetap sama dan itu hanya terlihat sedikit kusam. Dari ini, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa menakutkan energi petir yang terkandung di dalamnya. Raungan Thunderbolt terus memantul di dalam interior Burning Sky Cauldron. Sekitar setengah hari berlalu sebelum lampu hijau berkedip-kedip di atas tubuh lindung perlahan berkurang. Lubang hitam di atas kepalanya juga secara bertahap berhenti berputar. Ci Mata lindung yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat tertentu. Kedua matanya dipenuhi cahaya kilat. Lampu hijau tersebar, menyebabkan mereka tampak agak misterius Uff, napas uap putih perlahan-lahan keluar dari mulut Lindong Di dalam uap putih itu, busur petir kecil melintas Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan mungkin untuk melihat bahwa ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya Sukacita melintas di mata Lindong Dia dengan cepat menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya Sukacita di dalam matanya tiba-tiba semakin kaya ketika dia selanjutnya membukanya. 35. Pada saat ini, Lindong menemukan bahwa tato lampu naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Kembali di Chaotik Tower, jumlah maksimum tato lampu naga hijau yang bisa terbentuk oleh tubuh fisiknya adalah 10. 13 tato lainnya adalah hadiah karena melahap kulit ungu emas. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Lindong sudah menggunakan mereka semua saat melawan Pang Hao sebelumnya. Sekarang, Lindong menyadari bahwa setelah hanya beberapa hari pelatihan, jumlah tato lampu naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Tingkat di mana dia membaik hampir seperti dewa. Saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia akan langsung menggunakan 35 tato lampu hijau naga ini, kemungkinan dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini barang yang sangat bagus. Lindong membuka mulut dan tertawa. Matanya menatap inti petir di depannya. Pada saat ini, itu menjadi sedikit redup. Namun, itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak. Jelas, itu masih cukup untuk pelatihannya. Sama seperti Lindong telah memprediksi, energi petir yang terkandung dalam inti petir ini telah melampaui semua inti petir lainnya digabungkan. Sepertinya dia tidak kalah meskipun dia adalah seorang Samaritan yang baik kali ini. Saat ini, aku berada di tengah gua. Itu tidak tepat untuk berlatih di sini lama. Lindong melambaikan lengan bajunya. Dia menyimpan inti petir di depannya ke dalam tas kian kun. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih. Dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol ancaman Thunderbolt adalah tujuan utamanya. Mari kita dapatkan simbol leluhur Thunderbolt pertama. Lindung berhenti berlama-lama saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Dia menghilang dari Burning Sky Cauldron. Setelah dia menghilang, gemuruh Guntur di dalam kuali juga menghilang secara sembunyi-sembunyi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 960, Gedung Guntur. Di langit, sesosok ditembak dari dalam kuali merah-merah. Melanjutkan untuk melambaikan lengan bajunya. Kuali bersinar berubah menjadi seberkas cahaya. Sebelum mengebor ke dalam tubuhnya Kakak Lindong, setelah melihat tontonan ini Kebahagiaan langsung meletus di mata besar Mulingshan Yang agak gelisah, sambil menjaganya di luar Lindong tersenyum pada Mulingshan Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang salah terjadi Dia sedikit menghela nafas lega di dalam hatinya Lagi pula, sudah ada cukup banyak pemburu harta karun di dalam gua ini jika mereka menemukan bahwa Lindung telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan sangat merepotkan. Kakak Lindong, apakah kamu berurusan dengan mayat iblis itu? Melihat punggung Lindong, Mulingshan bertanya setelah dia menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan mereka sedikit kesulitan. Sudah tidak ada lagi. Iya nih, aku telah membantu senior itu untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Namun, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Setelah kehendaknya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Jawab Lindong, menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan senyum padanya. Kakak Lindong benar-benar tangguh. Mulingshan dengan gembira tersenyum. Dia jelas bahwa mayat iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli keadaan kematian mendalam lanjutan. Jika mereka menyeberang pukulan, itu akan cukup merepotkan bagi mereka berdua. Aku beruntung, itu saja. Lindong menjawab sambil tersenyum saat dia menggosok kepala kecil. "Mulingshan, apa yang dia katakan memang benar. Jika bukan karena fakta bahwa Zuo Fei masih memiliki sepotong kesadaran yang tersisa, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Himoki di dalam tubuhnya dengan mudah. Meskipun dia memiliki tiga harta ilahi yang agung, jika seorang ahli di tahap kematian mendalam yang maha tinggi habis-habisan dan bertarung dengannya." Dia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan dan memanipulasi harta ilahinya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mulingshan mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya sebelum bertanya. Mari kita langsung menuju ke bagian terdalam dari gua ini. Tatapan lindung langsung menuju ke ujung tanah yang luas dan luas ini. Dia telah mendapatkan lokasi simbol Ancestral Thunderbolt dari Zuo Fei. Jelas. Aula Guntur harus menjadi tempat di mana semua ahli top dalam gua akan berkumpul. Ayo pergi, Lindong berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka sudah menghabiskan setengah hari di sini. Jika mereka tidak terburu-buru, sembilan gerbang tenang. Aula Langit Misterius serta para ahli lainnya pasti sudah mencapai Aula Guntur. Meskipun Lindong tidak khawatir tentang mereka yang dapat menemukan Thunder World terlebih dahulu, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Orang-orang itu seharusnya tidak menyadari bahwa simbol leluhur Thunderbolt ada di dalam gua ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius mengetahui hal itu, terlepas dari betapa anehnya wilayah lautan petir langit, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencoba mengirim para pakar yang bahkan lebih kuat. Pada saat itu, itu tidak akan lagi menjadi pemuda seperti Pang Hao dan Liu Xiang Xuan yang memimpin kelompok itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lindong tidak terus membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke depan. Di belakangnya, Mulingshan mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan menuju Thunder Hall, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta terpendam di dalamnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Sebaliknya, ia langsung menuju ke kedalaman gua yang tinggal. Ketika ia bergegas mengikuti pola pikir ini, efisiensinya meningkat secara substansial. Ketika malam tiba dan cakrawala mulai menyala, lindung bisa samar-samar melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan menjadi gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur bergema bergemuruh ketika mereka berdering melintasi tanah yang luas dan luas ini. Energi petir di sini semakin mengamuk. Di mahkota pohon raksasa, sosok lindung muncul dalam sekejap, mengangkat kepalanya. Dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai. Dia bisa merasakan sensasi menekan yang memancar darinya. Ini menyebabkan Yuan Power dalam tubuh seseorang berputar lebih lambat. Energi petir di kedalaman gua ini tidak diragukan lagi jauh lebih mengamuk daripada dunia luar. Kakak Lindong, jumlah ahli di sekitarnya meningkat setelah memindai sekelilingnya dengan mata besarnya. Mulingshan berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura-aura itu jelas jauh lebih tirani dari para ahli yang pernah dia temui sebelumnya. Selain itu, tujuan mereka jelas. Aula guntur di kedalaman gua tinggal. Mereka memutuskan untuk menunjukkan diri. Ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka yang tertarik ke gua ini. Namun, sejumlah besar dari mereka sebelumnya mempertahankan profil yang sangat rendah. Sekarang, setelah tiba di tujuan mereka, Para ahli itu secara alami akan mulai mengungkapkan diri mereka. Ayo pergi, Thunder Hall tidak jauh dari sini, kata Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Tidak masalah berapa banyak ahli yang tertarik oleh gua ini. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan simbol ancestral Thunderbolt. Demi mendapatkannya, Lindong telah menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat dan kerja keras. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya tiba di tujuannya. Itu bukan perjalanan yang mudah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Lindong dan Mulingshan maju sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak melanjutkan untuk waktu yang lama. Setelah sekitar dua jam, mereka perlahan-lahan terhenti. Setelah itu, mata mereka membawa keheranan. Saat mereka mengamati tanah yang luas di depan mereka. Itu adalah bentangan luas tanah keperakan yang luas dan luas yang ujung-ujungnya tidak dapat dipahami. Di permukaan tanah, jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan melihat kilat mengalir seperti ular merayap. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan yang indah dan megah. Pada titik ini, bentangan bumi laut petir ditutupi dengan gulma dalam. Gumpalan itu sekitar 10 km, dengan bagian bawah mereka tampak tak terduga. Selain itu, mereka muncul dalam keanehan fantastis dari setiap deskripsi, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Mereka tampak lebih seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran gemetar di bumi. Pertempuran hebat yang mengerikan pasti telah terjadi di sini di masa lalu. Menatap pukulan yang dalam yang tampaknya merobek tanah itu, semburat syok melintas di mata lindung saat dia dengan lembut berkomentar. Jika dia tidak salah, Pemain utama dalam perang besar ini adalah Lord Thunder Emperor dan King Yimou yang disebutkan oleh Zuo Fei. Sungguh sulit membayangkan pertarungan antara dua individu di level itu. Itu mencapai tahap di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkan tanah dengan membalik telapak tangan mereka. Oh, di mana Thunder Hall memindai sekelilingnya dengan matanya yang besar. Mulingshan tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut Aula di dalam tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu di sini, dan bahkan gunung-gunung yang semula ada, tampaknya telah menjadi debu karena pertempuran hebat itu. Mata Lindung juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas tanah. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi tanpa batas dan luar biasa samar-samar terlihat ketika mereka terpancar dari tempat itu. Aula Guntur tidak ada di tanah, tetapi di dalam awan badai. Melihat awan badai yang melayang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Itu benar-benar di langit. Setelah mendengar balasan Lindong, keheranan melintas tak terkendali dalam mata seperti kristal mulingshan. Lindong mengangguk sebelum perlahan melayang. Dengan cara sederhana, ia terbang menuju hamparan awan badai, dengan mulingshan mengikuti di belakang. Ketika mereka semakin dekat ke hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakkan telinga. Bentangan langit dipenuhi oleh energi petir mengamuk, dengan baut petir mengalir melalui awan seperti ular merayap. Sosok lindung akhirnya muncul di luar bentangan awan badai, memalingkan perhatiannya ke awan. Ia melihat bahwa di awan badai, berdiri sebuah aula petir, yang megah di luar kata-kata, diam-diam mengambang di awan badai. Kemegahan kuno yang terpancar dari sana mampu mengguncang hati orang-orang. Itu Thunder Hall. Ya, melihat aula raksasa yang menjulang di atas awan badai, lindung tanpa sadar mengisap napas dalam-dalam. Api tebal gairah menyala keluar dari kedalaman matanya seperti banjir. Simbol leluhur Thunderbolt yang diletakkan di dunia guntur di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Lindong akhirnya sampai di sini. Emosi Lindong yang meningkat dengan cepat dikendalikan olehnya. Menyapu sekelilingnya, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok yang melayang di atas awan badai yang mengelilingi Thunder Hall. Jelas, mereka adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Selain itu, mereka semua memiliki aura pemberani yang memancar keluar dari mereka. Jelas menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang pushofer. Dalam awan badai itu, Lindung diprediksi melihat beberapa tokoh yang sudah dikenal juga. Seluruh divisi dari Nine Serenegate serta Aula Sky misterius telah tiba. Saat tatapan Lindung menyapu, panghal tampaknya telah menemukannya. Segera, wajahnya berubah suram dari kelihatannya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar dapat bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis itu. Setelah melihat Lindong, tatapan heran muncul di mata Liu Siang Suan yang indah, sebelum dia menatap yang pertama. Karena dia bisa melarikan diri dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam yang maju. Ini menunjukkan bahwa dia bukan individu biasa. Dihadapi dengan tatapan mereka, Lindong hanya tersenyum, sebelum menarik kembali tatapannya. Tiba-tiba, dengan menoleh, dia berbalik dan melihat ke arah yang berbeda di dalam awan badai. Tiga pria berdiri di udara dalam bentangan awan badai itu. Saat ini, mereka bertiga menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan putih, dengan jalinan hitam dan putih, yang mirip dengan perpaduan Yin dan Yang. Pada saat ini, setelah melihat jubah khusus, ekspresi Lindung langsung berubah suram. Niat membunuh yang tak bisa dijelaskan naik seperti air banjir di matanya. Telapak tangan dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Niat jahat perlahan muncul dari matanya saat dia dengan lembut melihat ke bawah. Dia tidak akan pernah melupakan pola ini seumur hidupnya. Gerbang Yuan bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku.